Aku Brokoli Aku dapat membantumu untuk buang air besar dengan mudah Aku ingin berubah menjadi Brokoli Tumis dengan Udang hey! Maukah kamu berubah menjadi hidangan tumisan bersamaku? Oke, dengan senang hati. <tik> Ludang dapat membuat anak-anak lebih kuat. Halo Wortel, maukah kamu bergabung dengan kami untuk berubah menjadi hidangan tumisan bersama? Tentu saja, Wortel akan memperkaya cita rasa makanan ini. <laughs> oh mm. Mm. Mm. Oh <laughs> Oh <laughs> Oh Oh <laughs> Oh Mari kita lakukan dengan Jojo. Waktunya untuk makan. Brokoli berisi beragam vitamin yang dapat meningkatkan imunitas anak-anak secara efektif.